gimana cara nyebutin dia <laughs> daerah situ kemaluan kaki kaki iya kaki pasti tempel masih nggak apa apa pasti tarik anjing banget sumpah Credit Broadcasting Network please subscribe ya lo pernah nggak cukur bulu di tubuh lo <laughs> gimana ya waduh itu bahaya sih tapi langsung ngapain ya, ya. Ka kak karena pernah cukur bulu di tubuh kakak gak? Ngapas dulu baling. Gua maksudnya enggak. Minum boleh? Boleh, banget. Pernah? boleh banget, boleh banget. Pernah? Pernah. Oh iya, bukan dicukur dicabut. Kayak ya udah enak aja gitu. Oke, okay, bulu apa aja? Uh, hmm, agak menjebak kayaknya pertanyaan. <sirkan kebanyasinya> Semua bulu yang gua gak mau gua cukul. Apa aja bulu yang lo mau? <sirkan kebanyasinya> Hah? Kaki, bulu ketiak. Ih, ketiaknya berbulu dulu. Ih, enggak apa-apa. Zaman dulu cewek-cewek bulunya ketekan. Eh, keteknya buluan. Terus tangan aku waxing juga. Cukur alis. Bagian kumis, hmm. dagu, bulu bawah. Kok pakein keenak ya ke bawah? Perlu gua sebutin ah. sih? Ah. Ya? Gimana cara nyebutin dia? <laughs> <laughs> Daerah situ kemaluan? Ya itu. Ber jembut anjing lu. <laughs> Disensor nggak? <laughs> ah. Anjing. Tubuh badan gue tuh banyak bulunya, sumpah. Oke okay, bulu apa aja yang bisa lo cukur sendiri, bulu apa aja yang harus ke waxing? <laughs> Bang satu. Bulu dada? Punya bulu dada. banget nih gue India. <laughs> bulu dada? B ah, serem dong kalau cueknya hmm. bulu dada. Tapi kalau misalkan ini gue lebih ke wax. Waxing berarti lebih cukur aja? Ya? Sama orang tuh? Sama orang? Sakit ya? Sumpah gue pengen teriak, air mata gue otomatis keluar asli gue nggak bohong. lu biasa nggak uang berapa sih buat waxing gitu? lu, pikirin. 200 eh uh, round ribu lah. Bayarnya tergantung sih daerah mana yang mau dicukur. Tujuh setengah juta? Hmm. Gila eh. Mahal banget. Enggak hmm, usah sih. Kadang-kadang ke salon, kadang-kadang sendiri. Sendiri pakai apa? Kadang pinset, kayu, bedak, sepeda Random sih. Gua suka gaya American klasik. <tuk> jijik banget anjing. Enggak lah. Ya ya semacam jilet tapi buat cewek enggak lah, nggak kena, kan bulu gua pendek. Kalau bulu gua segini bisa. <gifat> kalau gue sih sekarang udah nggak cukur laser. Oh laser? Iya. Ada tuh sekarang. hmm.. gue belum research sih, tapi kayaknya kalau laser biasa dicukur dulu. Jadi kayak pakai laser sebulan sekali terus nanti kayak jadi nggak nunggu lagi gitu sama sekali. Sama Karena sekali katanya. Lo kan cewek nih, ya, soalnya kayaknya kalau gue kan gak mungkin gitu. Ya kalau gua udah ngerasa udah. <gifat> udah harus gue cukur ya pasti gue cukur ya dong ke salon di wax semuanya tuh semuanya semua bulu apa ke semuanya terus kalau nggak dilanjutin kayak jember banget gitu tergantung kebutuhan kalau gue jadi kayak nggak ada waktu rentang yang pasti jadi kayak kalau emang butuh dicukur ya cukur rutin tuh ya iyalah ya lumayan lah gue sih banyak sekali nyobain pasti tempel masih nggak apa pasti tarik tunggu dong gue abis ini kalau gini cuman jangan dicukur Uh, nanti tumbuhnya jadi kasar-kasar, okay. terus ingrown gitu, jadi bebek jangan cukur sih. Kalau oh, daerah-daerah sensitif. Sensitif kayak apa? <laughs> Kita jadi pancing dulu nih, jadi gue yang kepancing nih. Nung ya pak? mau tahu apa? <laughs> Tadi Kofi. Iya iya iya. Kenapa? Nggak, udah gak cukur sih, kalau misalkan kayak kuliah atau kayak ketemu orang, wow. semuanya cukur kan? Beauty is pain, bro. Sakit cuy, gak bohong gua Jadi, just let it be, let, let them grow udah, udah, udah, udah, jadi emang harus dibersihin, tapi jangka waktunya mungkin lebih jarang daripada buluk tiak. Soalnya kalau bu, buluk ketiak kan cewek risih ya. Kalau ada salah kan pakai baju suka banget, buntung Cuman kayak nyaman aja gitu, kayak apa ya dipegang tuh alus gitu, kayak ngerasa naikin apa PD gitu